Halo teman-teman, ini adalah sebuah laptop dari MSI, dengan tipe B4MW-292 Laptop ini dibekali menggunakan prosesor Ryzen 3 4300 RAM 8GB DDR4 Dan dibekali storage SSD 512 NVMe. laptop ini sangat ringan ya karena beratnya hanya 1,3 kg dan dengan ukuran layar yang 14 in tapi dengan bodi yang jauh lebih slim saat dipegang bodinya terasa sangat kokoh Layarnya sangat mantap ya. Ini adalah full HD IPS. Dari sisi kiri terdapat colokan micro SD, type C, Thunderbolt dan HDMI dan colokan DC in atau charge. Dan di sebelah kanan ada dua colokan USB dan jack 3.5. Ya, laptop ini sudah dibekali dengan keyboard backlit, dan untuk gate travelnya sudah 1,5 mm, dan asiknya di laptop MSI modern ini selalu ada fitur yang membantu kita sebagai kreator, yaitu adalah beberapa fiturnya, antara lain adalah aplikasi optimizer, user skenario, sistem diagnosis, dan paling penting lagi adalah noise cancelling. Oke, sampai disitu aja ambusinya, sampai ketemu di video yang lain.